Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya lanjutkan lagi ya di sini masih ke part-part berapa gitu ya teman-teman di sini masih pengenalan untuk OS Nah teman-teman di sini saya akan share sekarang tentang uh, Linux ya. Ini karena banyak sekali ya termasuk saya pribadi teman-teman ketika kita pakai RDP pre Linux Capek-capek kita bikin untuk, untuk Linux-nya untuk sistemnya uh, di terminal setelah dia keluar linuxnya saya oprek-oprek ternyata error nggak jalan gitu kan nah, aduh dibuang lagi ya nah, nah sekarang saya akan share di OS uh, linux ya, RDP free sekali kopas klik jadi nah teman-teman di -teman disini langsung aja ke websitenya langsung ya seperti biasa kita kopas di sini ini alamat ini ya lalu kita uh, muncul seperti ini klik start ya. klik start tunggu 25 detik dan itu bisa di Bating ya, nah teman-teman bisa oprek ya sepuasnya ya, ini tentang OS tentang Linux ya, teman-teman oprek aja. Rusak ganti lagi, bikin lagi, karena nggak perlu login ya, karena nggak perlu login di RDP ini. Nah ini udah jadi, ini tinggal klik lagi, jadi. Ya nah, kita tunggu lagi 25 detik, jadi, gitu kan. Nah, teman-teman. Jadi di sini bukan untuk berselancar atau gimana saya atau bukan untuk download atau kayak gimana Nah terlalu pusing nanti untuk menyettingnya. Nah, di sini saya coba untuk mengenalkan tentang OS OS ya. Jadi sebelum teman-teman sewa RDP yang berbayar, teman-teman wajib coba dulu RDP RDP yang gratis seperti ini. Nah, ini dia udah udah muncul ya, ini Mac ya dari Linux dan Linux seperti biasa teman-teman mungkin udah familiar yang sering nonton video-video saya dan Linux itu di atas di sini ya aplikasinya ya nah untuk buka internetnya ya di sini dia Firefox misalkan ini. Ya. nah untuk sound dan untuk download nanti ada di file manager kalau di Linux ya seperti biasa kita masuk terminal kita boleh panggil-panggil gitu kan nah teman-teman boleh panggil ya e, kayak e, kalau tahu bahasanya dari Linux ya kayak sudo-sudo kayak gitulah ya teman-teman oke di sini kita langsung aja ke YouTube seperti biasa lancar nggak? Oh ternyata lancar ya dan masih ip-nya dari Jerman nih kayaknya ya Nah kita ke YouTube lalu seperti biasa kita tes speednya nah, oke ada suara kucing Oh is terlalu banyak itunya e-nya oke, okay, enter. Aduh, gak bisa speed test. Nah, kita langsung ke speed test. wish, wish, Penuh, dia di Linux ya. Jadi, OS itu mempengaruhi dari kemarin-kemarin video yang di-share. Setiap OS itu, dia mempengaruhi kecepatan dari speednya itu sendiri. Itu yang saya uh, simpulkan ya teman-teman Karena uh, mungkin kalau dari Linux ini kan dia manggil-manggil lewat terminal Jadi uh, lebih kencang lagi dan lebih ringan ya Linux ini dia kayak satu flash disk aja dia udah jadi sistem gitu nggak kayak kita Windows bisa bergiga-giga ya Jadi puluhan giga gitu untuk sistem Dan di Linux ini dia uh, cukup nyaman kalau kita tahu uh, kode panggilnya Nah teman-teman ya untuk YouTube juga dia lancar banget ya Lancar banget untuk YouTube ya Oke, Untuk play juga sih pasti lancar karena uh, ini lagi ngonten takutnya kena masalah ya Teman-teman ya, uh, boleh apa aja teman-teman menurut teman-teman misalkan nih ada perlu saya Linux nih untuk oprek-oprek ya Nih uh, kemana aja berselancar kayak ke home ke download gitu jadi nanti ketika download ee, Chrome nah di sini nanti tampil ya di kolom download nah untuk terminalnya kita lihat terminalnya ada di mana ini untuk terminal ada di favorit juga ya ini terminalnya udah udah kebuka teman-teman tinggal ketik-ketik aja kayak sudo apt update coba kita dia update kan nih kayak ee, apa yang gratisan kayak gini wah oh, ternyata dia udah ke dikunci teman-teman ya dia dikunci nah, jadi nggak bisa kita update dan mungkin mungkin nggak bisa kita install sesuatu di sini tapi seperti biasa kalau kalau pihak pihak VVN kayaknya bisa teman-teman ya kalau misalkan nih ini teman-teman mau buka VVN misalkan misalkan gitu teman-teman tuh mau buka VVN Ya, teman-teman saya yakin pasti bisa nih kalau VPN ya. Input VPN ya. Add-on. Add-on Firefox. Sudah ada di bawah nih. Karena kalau Linux sih ya lebih enak lah, lebih nyaman sih sebenarnya ya kalau tahu panggilnya kata saya juga. Kita ketik VPN aja di sini. Lalu nanti dia juga muncul untuk para, para VPN ini untuk para-para pejuang ya juang gratisan kita ketawa aja ya teman-teman. Jadi biar ada free-nya. Oke, kita add on. Ah, bisa ya. Ini bisa dijalanin pakai VPN ya teman-teman. Mungkin kalau di war bisa 90% lah, ya. Kalau IP VPN nya bagus, ya. Nah, itu teman-teman eh, yang tahu boleh di wake-wake lagi, bisa juga di sini di sini. semua nggak tahu ini berapa lama gitu. Kita coba ke sini deh. Ke war. Ah, oke kita lihat dia udah keluar. Kita lihat IP-nya tuh dari touch dari mana. Nah, dia 85%. Ya, 85%. IP-nya bagus dari touch ini. Dia anonymous dan ini tinggal language uh, bit, bit apa ini ya? Kok cuaca ya? Ini juga waktu ya. Pasti bahasa juga nih karena ini 85% ya tinggal ada week-week aja teman-teman ya nah saya itu cuma untuk ngasih informasi aja teman-teman ya untuk teman-teman semua yang ingin belajar dan apa ingin oprek-oprek semua sistem dari semua OS yang ada ya. eh, 4 OS yang sering dipakai oleh eh, para IT-IT ya kayak Linux, Ubuntu ya, Mage, ya Windows Nah itu biasa dipakai sama orang-orang ya. Nah teman-teman boleh cari informasinya di channel saya ini dan ini OS-OS untuk belajar ya. Kalau untuk browsing juga bisa, cuma untuk saya, saya nggak nyaranin untuk kayak dongkrak dongkrak itu nggak ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Sekian dulu dari saya dan semoga ini dapat menambah informasi buat teman-teman dan pengetahuan tentang IT teman-teman ya makin tajam lagi. Dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.